Perjuangan belum berakhir. Kita punya segalanya untuk mengubah jalannya perjuangan ini. Kita memiliki kemauan. Keinginan untuk menjadi lebih baik. Cinta. Dan inspirasi. Saat kita bersatu demi keberlanjutan, kita bisa memenangkan perjuangan ini. Kita punya Anda dan yang lainnya. Call of the Century.